Real Madrid Incar Si Anak Hilang Di Bursa Transfer Musim Panas Sejak kepergian Marcelo, Real Madrid hanya memiliki satu bekiri murni dalam diri Ferland Mendy. Musim ini, Carla Ancelotti kerap memainkan Rudiger dan Nacho secara bergantian ketika Mendy harus menepi akibat cedera. Menurut Sergio Santos, Los Blancos berniat mencari bekiri di musim panas 2023. Tatapan mereka menuju ke pemain muda Rayo Vallecano, Fran Garcia. Los Blancos dilaporkan ingin memulangkan si anak hilang tersebut setelah penampilan briliannya hari ini. friend Garcia terpilih sebagai pemain terbaik kala Rayo Vallecano menghancurkan rekor invisible atau tak terkalahkan Real Madrid di Estadio de Vallecas Selasa 8 November 2022. Pemilik nama lengkap Francisco Jos Garcia Torres itu sejatinya alumni Akademi Real Madrid. Dia sudah tiba di Madrid sejak usia dini dan menjadi bagian dari tim U17, U18 dan U19. Sebelum dipromosikan ke Real Madrid Castilla di musim panas 2018. Garcia sempat tampil dalam 59 pertandingan bersama Castilla sebelum bergabung dengan Los Palacanos dalam kesepakatan 2 juta euro musim panas lalu. Usai pindah ke Vallecas, Fren mulai bermain reguler dan semakin berkembang. Dalam 13 pertandingan liga saja, dia sudah mengumpulkan dua assist dan memainkan peran kunci di posisi bek kiri. Real Madrid pun disebut terkesan dengan perkembangan Fran Garcia dan berniat mendatangkannya sebagai pengganti potensial Ferland Mendy. Pemain 23 tahun itu tak menutup kemungkinan bisa kembali ke Bernabeu, klub impiannya. Ini yang buat Ancelotti gemas pada pemain Real Madrid usai dikalahkan Rayo Vallecano. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menyalahkan pemainnya yang gagal memanfaatkan peluang, usai timnya dikalahkan Rayo Vallecano 3-2. Itu menjadi kekalahan pertama Los Blancos di La Liga Spanyol musim ini. Real Madrid bermain imbang dua sama di babak pertama, namun Rayo menang 3-2 berkat gol penalti Oscar Trejo di babak kedua. Vinny Junior melewatkan dua atau tiga peluang yang biasanya dia cetak gol. Asensia melakukannya dengan baik, tapi itu bukan pertandingan yang bagus bagi kami, kata Encelotti dikutip dari Football Espanya selasa 8 November. Encelotti menyebut kalau timnya juga tidak dalam kondisi 100 bugar, lantaran jadwal pertandingan yang padat. Selain itu, ia juga tahu kalau Rayo akan bermain menyerang dan lebih kuat saat berduel dibandingkan timnya. Ini malam yang buruk, itu saja. Kami mengevaluasi bagian pertama musim ini dan kami melakukannya dengan baik, ucap Encelotti. Setelah menghadapi Kadis, mayoritas skuad Ancelotti akan bergabung dengan tim nasional masing-masing untuk bermain di Piala Dunia yang berakhir pada 20 Desember. Sementara La Liga dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada 31 Desember, di mana Real Madrid bertandang ke Real Valladolid. Kocak! Bola sepakan Federico Valverde nyasar ke balkon apartemen. Real Madrid menelan kekalahan menyakitkan dari Rayo Vallecano di laga pekan ke-13 Liga Spanyol 2022-2023. Menariknya, ada momen kocak saat bola sepakan Federico Valverde nyasar ke balkon apartemen di luar stadion. Bertanding di Stadion Campo de Fútbol de Vallecas Selasa, 8 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat, Real Madrid menelan kekalahan 2-3 dari Rayo Vallecano. Momen itu pun viral di dunia maya dan menjadi bahan goyonan oleh warganet. Salah satu jurnalis Spanyol, Pablo Giroud, membagikan cuplikan tendangan jarak jauh tersebut. Momen epik selama Rayo Vallecano versus Real Madrid adalah saat tembakan Virgil Verde menuju ke balkon gedung di belakang stadion, turut Giroud dalam akun twitternya Selasa 8 November 2022. Dalam cuplikan itu, sontak pendukung tuan rumah sangat terhibur, bahkan bola yang nyasar itu pun langsung diterima oleh pemilik unit di apartemen tersebut. Tak ayal peluang yang harus bisa menjadi gol itu menjadi penyesalan bagi Valverde. Super Trio Vallecano pun tampak menyoraki tendangan sang pemain yang jauh dari sasaran. Meski begitu, upaya tersebut tak mengubah keadaan, Real Madrid pun harus rela menelan kekalahan perdana mereka di Liga Spanyol 2022-2023. Kini Los Blancos harus tertahan di posisi kedua klasemen sementara Liga Spanyol. Anak asuh Carlo Ancelotti sudah mengumpulkan 32 poin dan tertinggal dua angka dari Barcelona di puncak klasemen. Real Madrid ingin perpanjang kontrak Marco Asensio sebelum Piala Dunia 2022. Real Madrid dilaporkan ingin mendapatkan tanda tangan perpanjangan kontrak Marco Asensio sebelum sang pemain pergi ke Piala Dunia 2022 bersama timnas Spanyol. Los Blancos menjadikan target ini sebagai prioritas setelah Asensio menampilkan permainan bagus dalam beberapa pekan terakhir. Dilansir dari Football España, Senin 7 November 2022, masa depan Asensio di Madrid belum pasti saat mendekati bulan-bulan terakhir kontraknya. Namun, pelatih Madrid Carlo Ancelotti telah berhasil membawanya menemukan performa terbaiknya lagi yang membuat Madrid inginkan memperpanjang kontraknya. Ancelotti juga berperan penting dalam meyakinkan klub untuk memperpanjang Asensio dengan kontrak dua setengah tahun. Saat ini, dia berpeluang besar menjadi bagian dari pasukan La Roja bersama pelatih Luis Enrique di Piala Dunia 2022 Qatar bulan ini. Dan tawaran perpanjangan kontrak akan dilakukan bulan ini. Sejak bergabung pada tahun 2016, meski sudah melakukan penanda tanganan pada 2015, Asensio mencatatkan 249 penampilan di semua kompetisi. Ia telah mempersembahkan tiga gelar La Liga Spanyol dan Liga Champions. Ia salah satu pemain supersub terbaik yang pernah dimiliki oleh Real Madrid. Asensio beberapa kali menjadi faktor pembeda, bahkan menjadi penentu kemenangan Madrid di momen-momen krusial. Tak hanya memiliki kemampuan dalam umpan-umpan matang, ia juga tajam dalam urusan mencetak gol. Asensio telah mencetak 52 gol dan 26 assist dalam 249 pertandingan di semua kompetisi. Musim ini ia mencetak 3 gol dan 2 assist dalam 14 pertandingan di semua kompetisi.